Sakit hati dan takut, Vena Melinda gugat cerai dari Ferry Irawan setelah di KDRT. Vena Melinda mengakui bahwa dia keluar dari kamar hotel dengan hidung yang bercucuran darah. Namun, sikap Ferry Irawan saat petugas hotel datang membuat Vena semakin yakin untuk menyudahi hubungan dengan suaminya. Ferry Irawan tidak mengakui melakukan kekerasan dan mencoba untuk mencegah petugas untuk memanggil ambulans yang membuat Vena semakin sakit hati. Karena ucapan itu, Vena yakin untuk mengajukan gugatan cerai. Vena merasa Ferry juga tidak berusaha untuk memberikan pertolongan pertama saat hidungnya sudah mengeluarkan darah. Ibu dari Ferel Bramasta ini mengatakan bahwa Ferry terus membantah melakukan itu bahkan saat polisi datang. Sebagai istri, saya merasa cukup. Dia bohong dan bisa memanipulasi semua orang. Dari situ saya putuskan untuk cerai, tegas Vena. Namun, Ferry yang kini sudah berstatus sebagai tersangka, akhirnya mengaku baru sekali melakukan kekerasan seperti itu. Menurut Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Vena Melinda mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan sikap Ferry saat petugas hotel datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ferry menyangkal melakukan kekerasan dan mencoba untuk mencegah petugas untuk memanggil ambulans. Vena mengatakan bahwa dia merasa Ferry tidak peduli dengan kondisinya saat itu dan tidak berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Vena menambahkan bahwa dia sangat yakin untuk mengajukan gugatan cerai karena sikap Ferry yang tidak mengakui kesalahannya dan terus membantah melakukan kekerasan. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami hilaf. Kalau dia sayang sama istrinya, dia tidak akan menghalang-halangi dan justru akan panggil ambulans, kata Vena. Ferry akhirnya mengaku bahwa dia melakukan kekerasan sekali saja. Menurut Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, namun ini tidak dapat mengubah fakta bahwa Vena sudah merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap Ferry. Vena mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dan mengakhiri hubungan dengan Ferry setelah mengetahui bahwa Ferry Irawan mengaku melakukan kekerasan sekali saja. Vena Melinda mengatakan bahwa dia akan tetap mengajukan gugatan cerai. Vena mengatakan bahwa dia sudah tidak merasa aman dan nyaman di dalam rumah dengan Ferry, dan dia tidak ingin mengambil risiko dengan tetap tinggal bersama. Vena juga menambahkan bahwa dia akan mengambil tindakan hukum terhadap Ferry untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi di masa depan. Dia juga akan mencari bantuan dari lembaga pemerintah dan organisasi yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Ferry Irawan sendiri masih menjalani proses hukum yang ditangani oleh pihak berwajib. Namun, sebagai tersangka, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan diharapkan dapat belajar dari kesalahannya. Sementara itu, Vena Melinda berharap bahwa dia dapat move on dan menjalani hidup yang lebih baik tanpa harus terus merasa takut dan tidak aman di dalam rumah. Dia juga berharap agar orang lain yang mengalami hal yang sama dapat menemukan keberanian untuk mengambil tindakan yang sama untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari tindak kekerasan. Setelah mengajukan gugatan cerai, Vena Melinda mengatakan bahwa dia merasa lebih lega dan aman. Dia menambahkan bahwa dia akan fokus pada kesejahteraan anak-anaknya dan membangun kembali hidupnya tanpa harus takut dan merasa tidak aman. Vena juga mengajak orang lain yang mengalami hal yang sama untuk tidak merasa malu atau ragu untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari tindak kekerasan. Dia juga berharap agar orang lain dapat menyadari pentingnya menjaga keselamatan diri dan menjauhi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, Ferry Irawan masih menjalani proses hukum yang ditangani oleh pihak berwajib. Dia diharapkan dapat belajar dari kesalahannya dan memahami betapa seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pihak berwajib juga berharap dapat memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, Vena Melinda memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai usai di KDRT oleh suaminya, Ferry Irawan. Dia merasa tidak aman dan tidak nyaman di dalam rumah dengan Ferry. Dia juga mengambil tindakan hukum untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi di masa depan. Sedangkan Ferry Irawan masih menjalani proses hukum dan diharapkan dapat belajar dari kesalahannya.